hari ini aku berutama kali pakai tempat menyusui aku benar-benar kaget beneran berisik kan? bagus-bagus sebelum masuk kamar ini miriam masih tidur jadi aku harus bangunin dia sekarang kita mengandungi akihabara di Naramobudung ada tempat menyusui kayak gini Tempatnya lumayan gede ya Jadi bagus banget Jadi kalau kita jalan-jalan Terus selama jalan-jalan Aku rasa sakit Ya langsung datang ke sini ya Sekitar rumah kita Ada tempat yang menyusui kayak gini. Jadi nggak susah deh nggak lepo-lepo Pintunya elektoristik ya Ada tombol di sini 30 menit lewat auto buka jadi harus cek waktu ya kalau Kamura kamu rasa maru hati-hati ya jadi gimana guys kalau di Indonesia kayak gini atau eh gimana please komen di bawah ya terus tentu aja tempat ini cuman nggak boleh masuk cuma cewek aja kekurangannya cuma satu aja tempat ini uh, maksudnya kamar ini cuma satu aja jadi kalau ada orang udah pakai, gak bisa pakai ya. Harus nunggu. Tapi ini ya kok kalau ada kesempatan aku mau datang kesini lagi Tempatnya lumayan gede kan? Jadi baby car juga bisa masuk. Minjam. Minjam. Bangun lah Bangun dah. Minjam menceng susah bangun ya kalau gurih dia bangun kayaknya di luar pintu ada orang jadi aku rasa agak buru-buru gitu kamu mau bangun ya? nggak? di luar kamar menyusui ada tempat ganti popok kayak gini, ada bel juga terus ada dashboard buat popok ini ada tomboni jadi langsung masuk sini keren kan? ini ada bini jadi gak bau gitu kita kembali lagi ya biasa, susi Akan susi terus kita ah, datang loh, banyak Oh, sayang. Ayo. Apa yang harus kita perbuat? Ah, jauh sayang? Bercerai? Ah, Oke. Okay. Nanti. Oke. Okay. Hey. Mami dalam mau. Hari ini hari biasa ya, deh? Hari biasa, nggak ada hari spesial. Jadi nggak ada orang Mgolo, banyak orang orang asing, orang asing, wisata ya wisata, wisata. Hmm. aku juga orang asing sih, tapi tinggal di sini. <laughs> oh lagi? datang lagi sih? belum. oh ada tuna, maguro maguro, datang lo. ayo ambil. oh ini cakap dia. cakap ya? ada ada ada ada ada ada. Di bawahnya ada magnet ya? Iya Kasih dia? Oh, oke okay. Wah, cakep! Magnetnya itu ini, supaya bisa menarik konsumen datang lebih banyak Kita makan terus-menerus gitu Oh, jadi magnetnya tarik ya? Tarik kita? Tarik kita, kayak narik cinta kita itulah Walaupun <laughs> ini kan ada jarak antara Indonesia dengan Jepang Tapi akhirnya kita bisa bersama kan? Lupai <laughs> Jadi gimana tempat menyusui? Tempat menyusui nya bagus banget Yang tadi bagus banget ya? Nyaman banget, sayangnya bapak-bapak gak boleh masuk <laughs> kamu gak boleh Ya, pas aku masuk gitu kita... Ada ibu-ibu lain lagi menyusui Menyusui bapaknya Hehehe oh. <laughs>